Awal kejadian itu masih umur pintar. Umur kali tahun, di kelas kamsal SD ini, itu saking pun, saking terampil. Ini sekitar ringgile gila, sama meter, napa, belum meter lah. Sekitar semua tentang gunung beropito gitu. dan gunungnya tangganya wanur, rambang tali kan sih tulang belakang masuk rumah sakit Terus ya Itu pokok anu beropat di rumah Selanjutnya seterusnya <tid> Sekolah lagi Umur 20-an sudah suka melukis Akhirnya bagaimana okay, umur dua puluhan atau sudah satu lama, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sebenarnya, ah, cuman cendoh aja sih, <coughs> nggak punya kegiatan, akhirnya kan suka iseng-iseng melukis. Ya begitu akhirnya suka bikin wayang. Jadi paling wajar nonton-nonton di TV uh, Dulu dari kertas ke Manila Di lukisan-lukisan 4 -lukisan, Terus lama-kelamaan pengen jadi wayang anu Pengen bikin wayang beneran Nah akhirnya ya itu Belajar sendiri Marang sendiri Wayangnya juga ya, dulu masih jelek-jelek <laughs> Sekarang Alhamdulillah ya sudah paham Paham bayang Ya banyak <laughs> dari kesulitan fisik dari ya hai, kadang hai, ya itulah Sakit kata. ya sebentar sebentar garapnya sebentar sebentar dari ya, alat ya kadang-kadang amplasnya ya, harus harus di amplas pengin bikin pakai itu karpet talangan harus pakai amplas kalau pakai tangan terus kan jadi lempau tangannya Enggak buah Tangan <gadanya> Gak buat. <tang -tang. ya sudah lah pakai kertas kantor. Ya nitip Nitip kadang saudara tangan orang tua pasar saya nitip Lupa warna beli uh, ah, iya. di online, <gimana> di sini enggak ada tata, -tata. Tata, -tata. Tata, tata dulu pesan saya ke orang Solo Di Sanggar Wayang, Gokon Jualan. Ada di Facebook saya tidak pesan bisa bikin sendiri <laughs> bikin sendiri. <laughs> Pesannya cuma nyoba-nyoba <laughs> kayak apa barangnya. Sekarang beri bambu plus anu samping, sampung terjadi. pewarna, uh, uh, pigmen terus ya. Cet minyak juga Kan kombinasi yang dua warna gereja Kadang-kadang kan susah pakai cat Air Dujual ya, dulu uh, Nitip di warung Pertama-tama nitip-nitip di warung Lama nggak ya, laku-laku <laughs> terus ya kadang di Facebook dijual di Facebook di, jual di Facebook di sekarang semuanya sisa susah saya ngejual <laughs> namanya juga kesenian senangan <susur> ya <itu. susur> harus susah ngelaknya susah nggara pelulangnya juga gilir garamnya jadi, gak, gak satu langsung dibikin terus langsung jadi enggak jadi bertahap loh padahal nata satunya dicet nunggu kering nata bertahap-tahap kan, nah, <gantian> pergantian tapi kalau full, ya sekitar satu minggu jadi kalau Arjuna yang yang itu pakai Maka, ya. pakai mahkota katanya banyak, warna, <tutuk> <tutuk> banyak. Warna, warnanya warna. juga harus itu warna kan <tutuk> <juga>. <tutuk> pakai apa paling <tutuk> <tutuk> Sama Anoman paling suka Payang <laughs> Bimak Paling suka Anoman Dua toko Payang yang paling saya suka Kenapa itu mas? Ya bagus <laughs> Karakternya bagus Ceritanya juga Ya bagus juga Ya dari dulu juga banyak Cuman ya itulah Uh, kurang laku juga namanya juga kesanian nggak semua orang pengen beli yang senang aja yang punya duit aja nggak <risas> <tuk dan menikmati> tentu ada pesanan <tuk> <menikmati> tapi tapi pesanan sekarang jual aja di masbelia saya sakit kan sekarang ya Allah ya waktu kemarin sih waktu ya, saya terakhir sakit-sakitan tuh masuk rumah sakit terus saya ya masih dikit sih cuman jarang-jarang karena sakit-sakitan lah itu ya, saya dapat dukungan ya, dari ya. Uh, Bapak-bapak atau sama teman-teman Untuk nah, terus berkarya gitu ya hmm, Iya, sampai sekarang Sebelumnya sih ya, sebetulnya udah Sanggup bikin, sebetulnya Ya, semua itulah, setiap bulan Asal bisa kontrol saja, rumah sakit udah senang ganti selang dua selang terus ganti ya merapat saya cuman ya merhatikan uh, kita-kitalah tidak uh, bisa apa-apa sama yang punya kebaka atau nah, nah, ya. nah, perhatian juga nah, <susur> <itu>. ya <susur> gimana ya <susur> <susur> ya sekarang udah makin ketinggalan sih ya budaya Jawa sih ya ya Arab itulah sedikit-sedikit mengerti dan uri aja biar tahu budaya budaya kita sama budaya jawa Tapi gak pokoknya gue luka lilaran gue semangat, gue dongak kali sing kuasa nih muka-muka kulitnya bareng sehat, bareng waras selama sakit, betong alur ngitung nih betong rumah sakit, ketus niku. Ini harapannya nih ketek, natisin harus semangat, tuh kayak tuh kisah umurek kapan nge-tus niku, bangun terus saya dokternya niku sih. Pasangnya selang seumurnya Niku Saya harus selama-selam Bila mengetahui kemungkinan mas, iya-iya kode Ditek itu, wong, gandulan tambang Kok ngurung nyong, karena tulung-tulung, ditulungnya wong Yang gana sing selamat sing waras, adhan apa-apa Pak ngurung ngatulik, kok ngurin mas Terus, aku ingin bukian nyong aja, ikin menangin nyong Di panggilan sing kaya urib